kita jumpa sekejap lagi. Okey. Hai, selamat petang. Okey, sebenarnya dah lama nak konsi tapi asyik lupa. So, uh, hari ini saya nak konsi satu produk yang saya sendiri pakai bermula uh, pada saya berpantang sampailah sekarang. Sudah so, ada 6 dah seluar ni. Bukan sebab apa? Sebab dia bagus. Sebab tu saya nak konsi. Okey, seluar ni adalah uh, dipanggil Allora Pants with Kondenshi. Mungkin anda tak update pokok pasal dia terbalik tapi tak apa. Macam mana yang saya pakai, masa saya pantang, sampai sampailah sekarang Sebab dia banyak bantu saya menjalankan peredaran darah kaki saya, badan saya Dan juga yang paling penting kalau saya ada masalah kaki ke, urat-urat ke apa, so dia boleh merawat Malam kalau saya tidur, ya kita badan kita kadang ada masuk angin ke, pelotek ke Esok pagi ataupun sambil-sambil pakai, kita boleh rasa macam mana badan kita berangin, angin keluar Lepas kalau malam tidur, esok pagi anda boleh timbang. Anda boleh nampak dia punya perubahan. Okay. Okay, senang cerita macam ni daripada anda pakai suara legging biasa yang ada tak ada efek kesihatan untuk anda. Apa kata kalau anda boleh bertukar uh, dengan Allura Pants, ya yeah, uh, memanglah harga dia tu adalah tinggi daripada... Uh, luar biasa Tapi yang penting dia punya manfaat Pada tubuh badan anda Sambil anda pakai tu Tak kira satu hari tu Anda boleh dapat dia punya manfaat Yang terbaik uh, Okey dia ada berapa warna Ada hitam Ada nude Dan juga warna biru ni Yang terbaru uh -huh. uh, Sangat selesa Cuci dia mudah aja. Anda cuma cep-celup Cuci dengan tangan Jangan masuk mesin Dan dah jemuk Anda boleh pakai So apa kata Kalau anda cuba Nak beli apa semua Anda swipe up je Saya bagi nombor kawan saya Okey Oke, okay, cubalah. Betul.